buat kalian yang kekasihnya lagi ulang tahun, ini karya dari kami, semoga kalian suka. Tidak ada banyak kata yang mampuku rangkap. Doa dari hatiku yang terdalam Semoga kau bahagia sayangku Happy birthday to you Selamat ulang tahun Ulang tahun kekasihku, semoga panjang umur dan sehat selalu. Selamat ulang tahun kekasihku, selamat ulang.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 Day to you Happy birthday